Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sahabat sekalian Alhamdulillah e, Sore hari ini ya Kita berada di kebun jahe Kita ingin melaporkan Bagaimana e, perkembangan Dari Perkebunan jahe kita ya Jadi ini adalah Jahe-jahe kita yang sudah Berumur Kurang lebih sekitar e, Dua bulan ya Dua bulan Alhamdulillah, ya, pertumbuhannya cukup lumayan bagus-bagus. Ya, ini sudah berkembang. Ini semua memang eh, pertumbuhannya tidak serempak. Ini mungkin ada yang kurang air, ya, karena memang jalannya di air di sini ada yang memang pertumbuhan sangat cepat ada yang agak lambat ya tapi rata-rata dari uh, semuanya ini tergolong merata dan bagus ya batangnya bagus sebesar subur subur, shollo oh, apa namanya bijinya bagus. Ini awalnya dulu kita tanam hanya sebatang aja, sebatang. sekarang sudah banyak ya, sudah segerombolan ini ya. Baik, sahabat, itulah tadi ya kita laporkan bagaimana perkembangan jahe kita yang terus pantau dan ikut terus channel di awalnya. Maka kita akan update terus perkembangan jahe organik. Ya, setiap bulan Oke, Assalamualaikum